Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah di video kali ini teman-teman RxM mau berbagi cara mudah dan enaknya mengolah daging ayam bagian dada ya Nah ini sesudah selesai direbus teman-teman kita tiriskan supaya dingin ya Dan kita bisa lanjut menyiapkan bawang putih cincang Siapkan juga irisan daun ketumbar ya nah ini cabe rawit ya diiris lembut teman-teman ya nah sesudah kita menyiapkan bahan lainnya ya daging ayamnya udah dingin daging ayamnya itu kita suir suwir seperti ini teman-teman ya Nah setelah selesai suwir daging ayam bagian dadanya teman-teman kita lanjut bikin saus untuk siraman di atasnya Masukkan bawang putih cincang, cabai, bubuk kaldu, garam, ini kecap asin, cuka hitam, minyak wijen, daun ketumbar, biji wijen, dan sedikit gula pasir putih Dan siramkan minyak goreng panas ya kita aduk-aduk dan tinggal kita siramkan aja di atasnya Caranya mudah banget teman-teman Dan rasanya pasti enak Lezat tidak mengecewakan Oke teman-teman itulah cara mudah mengolah daging ayam bagian dada ya Dan bagi teman-teman yang suka dan penasaran gimana rasanya Silahkan dicoba di rumah ya Dan tetap bantu RxM Subscribe, like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye